Bukan saat ini kita lontrang no hisab ya <tuh -tuh> Tabarokalladhi ja'ala sama iburu ja'wa ja'ala fiha siro ja'wa qomara munir Terus ingatkan dia kalau dalam fakih shafi'iyah shafi Sebetulnya orang itu boleh percaya hisab Asal hisab itu kot'i dan dikonsensus Kot'i -kot dan konsensus Sampean meskipun punya tradisi pesantren jangan menolak hisab keliru Hisab itu dibenarkan Qur'an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 Kok kalender Muhammadiyah Yoh Tiga Derajat, kalender no ya sudah di atas dua setengah derajat. Bu orang-orang ngoro ya laku wangi botu. Mereka orang derajat mutafak alaih saudi roh sudah tiga nopo. Derajat. Itu beda dengan dovija yang sekarang. Itu ada yang bilang satu setengah derajat, ada yang bilang belum dua derajat. Itu beda, itu subjektif. Boleh diikuti, boleh ndak? Tapi kalau seperti yang satu sawal kemarin harus diikuti hisapnya. Ya, makanya kalau kata Imam Subki, hisab tuh boleh diikuti kalau kon sensus bagi para ahlinya. Tapi kelirunya orang-orangnya, oh kadang tuh anti hisab padahal hisab disebut Quran takalamu ada ada sinina wal hisab. Memang Nabi ngedikan sumulir oyati wa aftilir oyati ya, ruyah itu penting itu tadi. Tapi ruyah yang tidak beda dengan hisab yaitu sama-sama ruyah plus M kan ruyah. Jadi, kutu ngerti, al mungkin ini mangseli, sampai-sampai ndak usah terus bikin di NU itu ruh ya, kalau Muhammadiyah, hisap semuning si ngone, kusopo. Wong alim raonon semuning si ngone. Waktu galing ini, NU kunut, Muhammadiyah gak kunut. Kulos sebagai wong alim bahasa itu aneh. Imam Safi itu kunut, Imam Safi itu tahun 1 saya ketidri saya tahun 1, sewu, 000, Jadi tahu saya, Imam Safi itu kunut, Abu Hanifa itu ndak kunut apa Imam Syafi'i Iroh Is'am, apa Abu Hanifah Ketua PP Muhammadiyah jadi kalau orang alim tahunya ya, Imam Syafi'i itu kuno, Abu Hanifah tidak kuno jadi kalau saya ditanya, gus, kan hisab apa ruqyah? ya saya itu tidak tahu NU Muhammadiyah, tahu saya Imam Subki itu lebih percaya hisab Bang ruqyah kalau Imam yang lain lebih percaya ruqyah dibanding hisab imam-imam yang dulu-dulu tapi kita sekarang terjebak politik identitas atau identitas ormas. jadi ini khasnya NU NO ini nggak ada di tradisi orang alim nggak gitu hisab tuh ya ilmunya pengirah saya kemarin diundang di kajian itu saya bilang lo yang bisa hisab tuh kita orang tahu semua ahli hisab itu ketorekan sekarang jombang Kiai ini tuh ilmu kita kita dipondok diajari hisab kalender kudus tuh yang punya ketorekan tuh masih pernah membahas sama saya kalau kita anti hisab tuh anti ilmunya sendiri kan anti ilmunya apa?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 aneh manaal neum, ngon alokman hakim munir abdoto tak tilpunya ya karena tadi kemarin itu sepakat tiga derajat, tiga derajat itu andekan nggak ada ruyah pun ulama membolehkan iftar. karena ahli hisab sepakat konsensus itu sama baca di Anatu tolibin yang di bab uh, wayas sebutu tu sawal itu yang sawal to romadhon biru yati hilal itu disitu dijelaskan ketika ada khilafnya ruyah sama nohi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 Wong ngitung menitan, dah Wei. kok ngitung dino percaya? Apa Giai Giai kalau mau sholat gerhana nganteni rukyah? nyatanya nih sore di monocon, kok gerhana bulan kok udah sholat ya? Bah jaring rukyah kok nggak gitu? Ayo, nak diumumkan nganteni rukyah apa sudah diumumkan dulu? Diumumkan, angko nak gerhana tenan terus udah sholat gitu? Percaya hisab dulu paruh ya dulu. Hisab kan? Hisab itu permanen bahkan bisa digarap 100 tahun ke depan. Uang itu konsisten agar apa? Kiamat enggak sih nggak tenyata mau. Jelas nasi. Wallahi di jalel shamsa dia awal komaroh nurawakot darohu mana zilai kulita alamu ada dasinina walhisab. Saya pernah ditanya orang, lu jangan kok ngotot gitu guys Saya ini orang hafal Quran. Saya itu paling anti kalau ilmunya Quran dilawan. Hisab itu ilmunya Qur'an, Ru'iyah juga ilmunya Qur'an, ilmunya Rasulullah, oh, tidak usah dilawan. Lo soal yang hisab keliru itu mungkin, karena orangnya. Itu Imam Ghazali menyontohkan begini, itu lucu. Deh, ya. Ada dokter, kebetulan dokter itu mengdiagnosa Anda salah dan Anda akhirnya tambah mati. Kemudian anti Anda anti kedokteran itu salah. Dokter itu yang salah, tapi jangan anti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 kalau 2% kebanyakan itu saja mungkin ya pas ngantuk atau tidak fokus atau apa lagi kalau sampai ingin benar saja potensinya salah wah itu kan lah itu mungkin ahli hisap juga mungkin salah karena manusia pas ngitung 0, 0 sekian ngitung hilal ibu rucing ini pas buh ngamuk atau pas tagian BPKB kan terus blober toh gara terus makanya kata Imam Syukri dibutuhkan konsensus orang banyak ahli kisab ternyata memutuskan demikian kayak kemarin satu sawal kemarin itu kan semua kalender bilang tiga noh derajat wah itu kalau seperti itu setelah mesti setelah istimewa sudah, sudah tinggi sekali orang sangat tani apa? ruya ya tapi ya karena kita percaya ruya nggak pengumuman ruya saksinya adalah di negeri ini di aceh namanya mesti mau canggung nah, saksi barang kok repot aneh anak-anak tanya saya, Gus nanti terawih nah, dan enggak, aneh-aneh. Namun pemerintah agak mumnois, betul, aku yang nanggung. Enggak. Ada, ada. Bagi ojo geman anti ilmu yang disebut kura, itu sebut di taalamu ada Karena kalau Ekmal itu juga belum menyelesaikan, Ekmal itu juga masih repot. Gitu, sama saya pikir menikahannya nabi kan jika terjadi fa'in humma'alikum fa'akmilu iddata sabhan salah sinah ya umman jika terjadi nggak jelas huma itu nggak jelas nah karena mendung tak nah, karena apa maka sabban disempurnakan 30 hari masalahnya yang ngitungnya awal juga sempurnanya awal kalau anak saban dia misalnya dia ngitung tanggal si sabhan wakad NO Senin Buarang jari no oh, nama-mama gua ikmal tapi jari sing ahad ngahat nulis eh, ikmal lu ngaku ngitungnya paham apa dulu <laughs> mulane tahu mikir tuh kalau nuseng ulama singgih mikir uswi gua bobahta ya misalnya naksabandi aja sing sering awal kan naksabandi sumatra Sumatera sumatra Sumatera guono ya Sumatera ya dene siji ngejij saban itu ahat penghitungnya Senin terus bareng Mamang, nulis nama-mama nulis ikmal lah ya, ikmal gendepi telung puluh jadi yang ingin mengakhat tapi gendep padahal kadang kaca erong dino, gendepi awal banget <ris> makanya sebagian riwayat itu fa'ilhuma'alaikum Lah bukan fakdurullah, tapi fakdurullah jadi kira-kira dewa, artinya kira-kira dewa nanti mulai akhat ya sementing ikmahnya kok akhat, nanti senen ya ikmahnya kok senen, faham ya? Faham. Faham. tapi sementai nggak jualan di sisa. Mungkin siapa di bakas Quran. Walkomarokot darna bu mana jilah hatta ada. Kalau urjulil, Ukuran tanggal siji bawa bulan, gua melengkung kayak pelapah kurmo. Nah terus ulama darah ini melengkung neng ufuk kok melengkung final zoril ini? Terus ulama endo darah ini, yo melengkung final zoril ini ngganteni ruia. Cita darah ini orang rasulah Inggris meliwati ufuk ya tanggal iki nek nah, masalahnya Al-Qur'an yo ora nerangno kal junil kotim, e fina dzuril e iki opo hakikatan. Lu kok agak tau mikir tok kono to. Oh, Ngapa-papa. Nek ora ngerti bantah, nek sinaumu wis aku bantah lah, anak ora semenengah. Sing penting ojo anti ilmu sing disebut Qur'an. Kok oh, malah oh NU Muhammadiyah. Ulama iku ora diurusan mek niku, ulama iku urusane mek wong dhisik-dhisik. Dadi roh kula kuno tu mazhabe Imam Syafi'i ora ku ono mazhabe. Apohani? Pulau Jogja goblok terus, kuno tuh Mazda BNO, loh. BNO tuh Mazda kapan, dong? Mau BNO dua, BNO lima, <laughs> Safi Basim, loh. Takoi Samen Wali, takoi Mbah Jenan, Safi Ino, Bu Eno, namanya Safiya.